Halo bosku, kita bertemu lagi bosku ya. Kali ini saya akan mereview ini bosku. Sepeda lipat bosku, produk terbaru di showroom kami bosku. Ini keluaran dari Green Flag mereknya Petra bosku. Kita coba buka dulu bosku ya. Maklum bosku, agak sedikit ini bosku. Kaku karena bibit baru, Bosku. Bosku. Bagi yang ingin koes bosku ya. Ini keluaran terbaru Bosku. Dari Electra series Bosku. Kita bahas mulai dari frame dulu Bosku ya. frame sudah menggunakan alloy Bosku. Untuk gear-nya dia FG speed Bosku. Menggunakan sinamu bosku, simano bosku ya, kita lihat bosku. Cuman yang belakang aja bosku, yang depan tetap masih satu gear. Nah, untuk rodanya sendiri, dia udah pakai roda yang ukuran 20 bosku. Sudah double disc brake bosku, cakram depan belakang, keren bosku ya. Nah untuk baterainya dia itu Baterai lithium bosku Dalam sini tempatnya bosku Dalam sini Kita menggunakan lithium Kapasitasnya 48 volt 5,5 ampere bosku Model lipat bosku ya Ini ada lampu bosku Indikator kecepatan bosku ya Sama indikator baterai Ada lampu Ada bling. Pun holder, bosku keren. Bosku ya, ini cocok. Bosku yang suka Goes jarak jauh tapi mudah capek. Bosku, atau yang suka traveling ini bisa dibawa. Bosku, entah untuk... untuk Bukan maksimalnya bosku ya Ini kurang lebih 100 kilo Bisalah lebih dari 100 kilo Cuman kan ada catatannya bosku ya Asalkan jalan datar bosku tidak terlalu nanjak Nah untuk kecepatan sendiri ini 25 km per jam bosku Dan jarak tempuhnya kurang lebih itu 50 kilo Hanya menggunakan ini bosku ya Dan terlalu terlalu bos. untuk speednya ada 6 bosku gearnya bosku ya, untuk merubah gear belakang nah untuk belakang ini sendiri sebenarnya tidak diberuntukkan untuk boncengan bosku ini buat tas, bosku tapi kalau misalkan yang dibonceng adiknya atau anaknya kecil mungkin bisa tapi kurang nyaman kalau menurut saya bosku Mesti harus tambah spawn Pemusah, 1000 belakang ada bosku ya, kita lihat bosku, kurang lengkap apa, -apa ini bosku. Goes, gak berat, capek pun tinggal digas, menjadi multifungsi bosku, perpaduan dari goes dan listrik benar-benar mil bosku. Untuk dudukan Ini bisa diatur bosku ya Sesuai peruntukan mau tinggi atau mau pendek Bisa Setir pun juga bisa bosku Kita cek dulu bosku ya Ini bosku Bagi yang tinggi bosku ya Ini ya, segini bosku Ini kita juga bosku kita lihat, bosku oh uh, Bisa tinggi bosku cocokan tekan ini bosku oh, suka gue sih bosku wah tinggi bosku motornya sendiri masih 250 watt bosku ya lupa sih ya bosku kayaknya ini motornya 250 watt bosku rata-rata sepeda gue 250 watt Standar sana samping aja bosku. Ini fleksibel bosku. Bagi bosku yang suka apa itu? suka traveling bisa dibawa ini bosku. Uuudah aksinya bosku. Fungsi bosku. Kita matikan dulu bosku. Nah. Sudah itu aja bosku. Review dari saya bosku Salam listrik bosku ya Oh maaf bosku ya lupa Untuk harga Harganya ini sama dengan yang Elektra yang luaran pertama bosku Di angka 9 jutaan bosku Kalau pertanyaan lain Sekitaran ataupun yang Seputaran tentang unit sepeda ini Atau pertanyaan yang lain yang bosku belum mengerti, bisa langsung tulis di kolom komentar, bosku ya. Oh ya, ini saya juga diingatkan, bosku, sama teman saya, jangan lupa subscribe, sama tekan notifikasi belnya, bosku, biar bosku bisa update terus info-info yang saya berikan, bosku. Terima kasih, bosku ya. Salam listrik, bosku.